Sebaliknya waspadai pergerakan harga emas jika berhasil menembus ke bawah level support 1940.00 karena ada potensi harga emas berbalik bergerak bearish ke sekitar area support 1919.90. Sekian analisa forex untuk tanggal 12 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212